berapa, oh, iya. ada 500, ya. 28, berapa? 8. Apa, deh? ya. ya. ada berapa apa campur ini senior ya Bek senior ya tahun ini selama jualannya berapa tahun 20 tahun Oh hebat oh oke okay, tahun mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puku ayam ya Pak puku ayam